ini sudah mendekati area kebun buah naga mantap, terus ini rumah yang ngundur, kita, hmm. ini baru, ya terus, ini yo umur satu minggu, satu minggu, terus cara mau petik buah naga, petik tuting spesial, gitu, manan ini berapa hari sekali mas? Ini yo 1 bulan sekali kalau lampuan Lampuan Berarti tiap bulan panen mas ya panen. Ini gak musiman Tapi dengan cara pakai lampu Ini bisa tiap bulan panen Keunggulan dari lampu Ini kita bisa menemukan Harga tinggi Soalnya gak musim gak, Panen anu Aman sini Mas. Nom Tapi. Uh -huh. <laughs> <Tondino. laughs> oh, oh, mau nek mati. Eh, on Sudah lama mas berkebun buah naga? Ya belum lama lah masih lima tahun lima tahunan? Iya ini Ini kebunnya berapa lahannya mas? Uh, dua Dua Ini sama situ Dua tempat ya Dua tempat uh, Ini kalau masa panen itu berapa bulan sekali mas? Satu bulan sekali kalau musim lampu ini Oh ini enggak musiman mas, ya ya? Berarti... Enggak musiman pak hmm berarti satu bulan sekali bisa panen? Iya luar biasa lur ini lur caranya ini pakai lampu tidak musiman ini tiap bulan bisa panen satu kali dalam satu bulan iya. ini untuk misalkan lahan satu hektare itu bisa mencapai berapa ton mas? Ya Kat, kalau mas? nasib baik satu hektare itu bisa sembilan ton sembilan satu ton ya kalau harga bagus itu mencapai harga berapa satu kilonya? Wah, kalau hari ini Corona mas, jadi ya. Ya, anu sebelum Corona misalkan sebelum Corona 20. itu 20 Satu 20. 20. 21 kilo dua puluh. Dua puluh Berarti satu hektar itu bisa menghasilkan berapa satu kali panen? Ya sembilan ton 20 puluh kali sembilan ton. 20 puluh kali sembilan dua kali sembilan berapa? Ya 180 delapan juta lah. Wah luar biasa lor <laughs> ya. Ini ide bisnis berkebun yang luar biasa mantap kalau anu mas, ee, kalau harga waktu corona dengan adanya pandemi ini e, penurunan penghasilan sampai berapa persen mas bah, ada separuh masih mas bah, ada separuh ini lebih mas ya separuh lebih nih oke oke e, untuk pesan pesan mas ya sebagai petani naga saya haruskan kan nggak boleh atas semangat. Semangat terus. Semangat terus. Dan corona moga moga cepat berlalu Mas. Iya. Harus semangat. Biasalah kalau harga naik turun petani biasa. Kita gitu. harus bersyukur. Mantap. Makasih. Mantap. Semangat untuk petani Naga. Mantap, mantap. mantap. Hmm. Ini lagi proses pemetikan. Makanya bagus-bagus Yang super, super. dan <laughs> Wah, aku ngga aku lho takut beh pak sampean misugee aku ini gentayangan Duh, tuh iya tuh maksudnya aku lho <tuh>, aku wawah aku gentayangan aku rungti apa-apa sih lak guru gajinya pilih tuh kayak takut lima 500 ngga harus <tuh> <tuh> <tuh> ya pokok guru pak tanggal saya akan lan lur. Kadisentak masuk. Oh, oh. Ini oh ini hmm. Tapi enak, gitu. enak, enak Tapi suwi. Hmm. Jakarta usuh. Nah, ini Oh, nya ini. masuk ke masuk masuk. kelas B, C. masuk anu, masuk supermarket.